Halo, guys, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Dan di video kali ini tawar tawar saya akan membahas review yang ya. lagi. Oke, kita mau ke maju. Oke, mau ke satu obat satu. Presiden, oke. Okay, lanjut ke presiden kedua. oke okay, lanjut ke persediaan yang ketiga oke okay, lanjut ke persediaan yang keempat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 Oke okay, lanjut ke versi yang ke 7 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-8. Oke lanjut ke versi yang okay, ke-9. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-11. Oke lanjut ke versi yang okay, ke-11. Oke lanjut ke presiden ke 12. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-13 ya Oke lanjut ke versi yang ke-14 Oke lanjut ke versi yang ke-15 ya Lanjut ke versi yang ke 16. Drama, hmm. Oke lanjut ke presiden ke-16 Berani Daripada drama, mending Oke lanjut ke berani berani ke berani Oke lanjut ke presaan ke-18 lanjut ke, presiden ke 19 Jawa di mari Kalau cari mas-mas Jawa ada di sini 50 Oke okay, lanjut ke presiden yang terakhir ke 20